Pasar Tengah Kebakaran Satu orang dikabarkan tewas dalam kebakaran di Pasar Tengah Kota Sintang, Selasa Pagi. Korban dikabarkan bernama Ain, 36 tahun yang tinggal di Ruko Inti Seluler. Saat ini, petugas tengah mengevakuasi korban, kata Indra salah seorang warga. Sekitar 12 Ruko di jalan di Panjaitan, Kabupaten Sintang terbakar. Kebakaran terjadi selasa sekitar pukul 5 lewat 22 WIB. Api begitu cepat melahap deretan bangunan ruko tua tersebut. Dalam waktu setengah jam, api sudah menghancurkan 12 ruko. Sekitar 9 unit damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Belum diketahui penyebab kebakaran dan jumlah kerugian akibat kebakaran tersebut.